Halo guys, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya, BNSK Official. Oke, jadi video kali ini saya akan rekomendasiin sebuah aplikasi penghasil uang atau USDT, guys ya. Kalian bisa menukarkan ke saldo dana, guys ya. Oke, jadi nama aplikasinya itu Pacific, guys ya. Oke, jadi sebelum lanjut, di sini saya akan tunjukin sedikit sertifikat atau dokumen izin beroperasi aplikasi ini, guys ya. Jadi nanti saya akan tabelin di sini. Nah, di sini itu aplikasi ini sudah resmi dan sudah memiliki izin, guys ya. Sudah ada sertifikatnya jadi 100% aman, guys ya. Nah, oke okay, guys. Jadi selain itu, di sini kalian bisa mendapatkan bonus mulai 2 dolar sampai 10 dolar secara gratis, guys ya. Dengan cara berpartisipasi, guys ya. Nah, untuk satu hari kalian akan mendapatkan 2 dolar dan untuk 15 hari kalian akan mendapatkan 4 dolar dan untuk 30 hari kalian akan mendapatkan 6 dolar dan untuk 100 hari kalian akan mendapatkan 8 dolar dan untuk 200 hari kalian akan mendapatkan 10 dolar secara gratis oke jadi buat kalian yang sudah berpartisipasi dan ingin mendapatkan bonusnya kalian bisa langsung aja hubungi nomor admin ya Nah. Gimana nomor adminnya? Di mana nih, Bang? Oke, okay, jadi buat kalian yang cari nomor adminnya ada di deskripsi, saya akan sediain guys ya. Nah, kalian bisa langsung hubungi nanti kalian akan mendapatkan bonusnya nih, guys ya. Nah, buat kalian yang mau download aplikasinya, aplikasinya ini sudah tersedia di Google Play Store, guys ya. Kalian langsung buka aja Google Play Store dan ketik pacific guys, ya. Dan di paling atas ini kalian bisa download aja dan buka, guys ya. Nah, buat kalian juga yang belum tahu apa itu Pacific Wallet dan di sini kalian bisa cari aja di YouTube guys ya. Di sini sudah banyak kreator-kreator atau YouTuber yang membahas Pacific Wallet ini guys. Jadi sudah terbukti membayar guys ya. Oke guys, jadi di sini selanjutnya untuk pendaftarannya itu cukup mudah guys ya. Nah, di sini Kalian registrasi di sini, guys ya. Kalian bisa mem bisa memakai nomor telepon ataupun email, guys ya. Dan di sini kalian masukkan aja nomor telepon kalian, kode verifikasi. Nanti kode verifikasinya itu akan masuk ke SMS kalian. Dan di sini kalian masukkan password aja. Dan di sini konfirmasi password. Dan di sini ada kode undangan, guys ya. Nah untuk kode undangan kalian bisa lihat aja di deskripsi. Dan kalian pakai kode undangan saya, guys ya dan di kalian centang dan register guys ya. nah kemudian itu kalian bisa login guys ya. oke okay setelah login kalian akan mendapatkan tampilan aplikasinya seperti ini guys ya. dan di sini ada menu koin, kontak, di sini ada btc, bitcoin, usdt dan lainnya guys ya. dan di sini ada finansial aset dan di sini saya akan beritahu juga saya sudah pernah withdraw atau menarik guys ya. Dan di sini saya tunjukin buktinya, guys ya, di sini. Nah, coba lihat di sini, guys ya. Nah, oke, okay, di sini saya sudah pernah menarik 50 USDT, guys ya. Jadi sudah terbukti membayar, guys ya. Nah, oke, okay guys. Jadi buat kalian nih ya, yang mau berpartisipasi, kalian wajib deposit dulu, guys ya. Nah, cara depositnya itu cukup mudah. Kalian klik aja deposit. Dan di sini kalian menggunakan jaringan TRC20, kalian bisa menggunakan indodek atau wallet lainnya guys ya. Di sini saya pakai Indodex dan kemudian kalian copy address aja di sini. Kemudian kalian buka indodek kalian dan di sini saya punya 51 USDT dan di sini klik aja, di sini ada penarikan guys ya. Dan di sini saya akan menggunakan TRC20 guys ya. Nah, di sini saya akan deposit 25 guys. Nah, untuk alamatnya di sini kalian masukkan aja guys ya di sini. Nah, di sini kalian isi bebas guys ya apa deposit gitu guys. Nah, alamatnya yang tadi kalian bisa tempel aja di sini guys ya di sini. Nah, setelah itu kalian tunggu aja kode OTP-nya guys ya. Oke, okay, jadi setelah itu kalian kirim aja dan kalian tunggu aja prosesnya selesai, guys. Ya, oke, okay guys. Jadi di sini udah masuk tadi, ya, guys. Ya, yang deposit, dan di sini saya akan memberitahu gimana sih caranya bermainnya, guys. Ya, jadi di sini kalian klik aja menu yang finansial, dan di sini ada tiga hari, guys. Ya, ada selama tiga hari, kalian bisa berpartisipasi di tiga hari ini. Dan 100 USDT, guys ya, kalian akan mendapatkan keuntungan 3%, guys ya. Dan di sini juga ada 200 hari, dan kalian cukup berpartisipasi di 100 USDT aja, guys ya. Kalian akan mendapatkan pendapatan atau 400%, guys ya, banyak juga, guys ya. Nah, buat kalian yang punya model banyak, kalian bisa pakai yang 200, dan selama ini, guys ya. 200 hari dan 3000 USDT guys ya Nah oke okay guys jadi di sini ada juga yang paling kecil guys ya Satu hari 10 USDT kalian akan mendapatkan 0,90% Dan ada juga yang 15 hari kalian akan mendapatkan 20% Dan ada yang 30 hari kalian akan mendapatkan 45% selama 30 hari itu guys ya ada juga yang satu hari karena akan mendapatkan status 80 guys ya. Nah, oke okay guys jadi di sini saya akan invest di 15 hari, guys ya. Nah, kalau saya invest di 15 hari, itu berapa, guys ya? Kita coba hitung di kalkulator, guys ya. Oke okay guys, jadi di sini kita hitung di kalkulator 20 kali 15 00. Oke okay guys jadi kalian akan mendapatkan 300 ribuan guys ya Nah itu ya guys jadi selanjutnya disini saya akan berinvestasi di 15 hari guys ya Oke okay, kita klik aja yang 15 hari guys ya Kalian bisa berpartisipasi di 15 hari 100 guys ya Invest 100 dollar guys ya 100 USDT maksudnya guys Oke, okay jadi sudah sukses guys ya. Nah, di sini juga ada menu VIP guys ya. Jadi, semakin banyak kalian berpartisipasi, kalian akan bisa menaikkan VIP kalian dan di sini ada VIP 1, Pro, Silver, Platinum, Diamond guys ya. Jadi, semakin banyak kalian berpartisipasi, kalian akan menaikkan VIP kalian guys ya. Nah, selanjutnya ada bonus-bonus lagi guys ya nah buat kalian kalian bisa undang teman kalian untuk bermain aplikasi ini guys ya jadi di sini nanti akan tampil di sini setelah kalian menunggu undangnya guys ya nah gimana sih cara mengundangnya bang ya oke di sini guys jadi di sini kalian klik aja yang menu ini guys ya logo ini dan my promote di sini nah di sini kalian copy link aja dan kalian bisa bagikan ke wa ke teman kalian dan lainnya guys ya nah oke okay guys jadi segitu guys ya nah oke okay guys jadi di sini saya akan kasih tahu lagi guys ya biar pembuktian gitu guys kalau aplikasi ini tuh sudah terbukti membayar guys ya di sini ada menu withdraw dan sini saya sudah pernah withdraw guys ya Nah di sini sini guys ya Nah di sini saya sudah pernah withdraw nih guys 50 sukses guys ya twist tuh jadi mungkin segitu aja guys ya buat kalian yang mau main langsung download aja aplikasinya ada di deskripsi guys ya oke okay, dan mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya